Ku sadar, kalau kini kita sudah semakin menjauh. Sempat aku berpikir, ini kau yang menginginkannya lepas dari... Kusadari ini salahku Tak ingin ku terlambat dan sesali Maafkanlah bila ku selalu membuatmu marah dan benci padaku. Ku cuma tak bisa pahami Bagaimana cara Tunjukkan maksudku Aku Cuma ingin jadi Terbaik Untukmu oh. Ku ingin Kau tetap sini. Tunggu cintaku uh, Kini ku sadari Ini salahku Tak ingin ku terlambat dan sesali Maafkanlah bila ku selalu Membuatku marah dan benci padaku Ku lakukan itu semua Buatmu bahagia Mungkin ku Tak bisa pahami Bagaimana cara Tunjukkan maksudku Aku Cuma Ingin jadi Terbaik Untukmu